Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Derosa Auto. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya bermain di showroom mobil bekas nego mobilindo. Dan seperti namanya, nanti kita akan nego-nego kepada bagian marketing dari nego mobilindo dengan Pak Supri ya. Yeah. Nah, teman-teman saat ini sudah ditemani oleh Pak Supri. Oke, Pak Supri, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Nego Mobilindo ada di mana? Nego Mobilindo itu di Jalan Ruko Permata Regensi, Blok DC2, Nomor 69, Gelam Jaya, Pasar Kemis. Nah, teman-teman itu tadi alamat lengkap dari Nego Mobilindo. Teman-teman juga bisa simak di deskripsi video ini atau di bawah video ini. Selain itu, teman-teman juga bisa klik di Google Map dengan kata kunci Nego Mobilindo Pasar Kemis, atau bisa janjian langsung dengan bagian marketing atau pengelola showroom dari Nego Mobilindo untuk nomor berapa pak? nomor HP nya? nomor HP nya 0821 2539 6240 nah itu tadi telepon dan WA dari pak Supi jadi teman-teman yang ingin jadian dengan pak Supi bisa hubungi nomor tersebut untuk nomornya saya hasilkan di deskripsi video ini atau di atas video ini oke pak Supi, untuk keseluruhan total unit yang ada di Nego itu ada berapa ini? sekarang ini yang ada tinggal 5 5 unit ya? ya 5 unit Oke, karena penjual trek penjualannya sangat cepat ya, ya sangat bagus. Ya. Jadi unit di sini cepat laku ya, Pak ya. Iya, benar. Oke, keuntungan jika teman-teman mengambil unit di sini berapa itu, Pak? Paling keuntungan cuman main track aja. Main trek cepat, cepat ya. ya. Nah, nah jadi Ada untung aja. Asal asal ada untung nah, dijual aja. ya. Jual ya. Nah, teman-teman untuk sistem penjualan di Nego Mobil ini sangat bagus banget. Ini trek cepat atau bajongan ya, Pak ya? ya? Bajongan. Jadi untuk kualitas dan harga mobil di sini pastinya murah-murah. Yeah. Nah untuk mobil pertama nih Pak, saya lihat ada Toyota Avanza tahun berapa ini? Avanza Veloz 2015 Matic ya. Matic. Nah di unit pertama ini ada Avanza Veloz tahun 2015 15 warna hitam Matic. Matic. Untuk platnya plat A kabupaten ya Pak ya? A, A, A Serang. A yeah. Serang, Ganjil Serang teman-teman. Yeah untuk kilometernya berapa Pak? kilometernya 160-an 160 Rekod nggak? Rekod Rekod Toyota ya hmm. Nah jadi teman-teman di mobil berikut pertama ini ada Toyota Avanza Veloz Matic tahun 2015 hmm. 4A Serang hmm. Ganjil Serang teman-teman nah. Untuk unit ini harga cashnya berapa? 140 kan? 140 ya. Masih bisa nego ya? Masih Nah ini khusus untuk channel kita ya teman-teman yang ingin Toyota Avanza Veloz matic langsung aja merapat ke Neko yeah, Mobil itu. Yeah. Yang mau kredit bisa enggak? Bisa, bisa. Bisa, ya? bisa, dibantu, bisa dibantu ya. Bisa dibantu. DP paling rendahnya berapa? Mm -hmm. Paling rendah itu kita sepuluh. 10. 10 juta bisa. bisa. Yang penting data aman bisa, ya. data aman, data bagus. Nah, ya, data bagus checking aman. Bisa di bisa dikondisikan. Oke, jadi teman-teman selagi data aman DP 10 juta bisa. ya yeah. kurang nah, kira-kira sekitar berapa? Angsuran sekitar 4 juta lebih. 4 juta lebih ya? Empat ya. tahun. 4, 4 tahun. Yang mau lima tahun bisa enggak? Bisa lima tahun. empat tahun lima tahun bisa, nah. 4 tahun, 5 tahun bisa ya, hubungin Pak? Lima tahun lima tahun bisa. Bisa ya? ya. Oke. Di selanjutnya ini ada Toyota Avanza lagi. Ap ini warna cintur berapa Pak Avanza eh tahun 2014 2014 manual manual ah. oke okay. untuk kilometernya berapa kilometernya 141 141 uh, rekod rekod rekod ya alamat Bekasi ya Bekasi genap yeah. Bekasi teman-teman yeah. ah. Oke okay, untuk unit ini harganya berapa Pak ini harga cuman 118 118. Nah, masih bisa nego. masih nego ya yeah. Eh, insya Allah, asal serius kita maju di tempat aja. Maju di tempat ya. Yang mau kredit DP sepuluh juta bisa ya? Bisa, bisa. Kita selagi data bagus selagi data ya pak bagus. Oke, teman-teman yang mau cash kredit langsung aja hubungin Pak Supri. Iya. Oke, Pak Supri. Ini selain cash kredit tukar tambah bisa? Bisa tukar tambah. Bisa ya tukar bisa. tambah ya. Yang penting konsultasi langsung ya ke Pak ah, Supri langsung, ya. Selagi langsung lah. Bisa, bisa ya. komunikasi di showroom sambil ngopi-ngopi ya pak bisa, ya. Bisa, bisa. Nah, Oke, teman-teman selain Avanza di belakang ada mobil keluarga, teman-teman. Iya. -teman. Nah, teman-teman, selain mobil Toyota Avanza, di sini ada mobil keluarga yang sangat dicari-cari ini, Pak. Ada Toyota Innova tahun berapa, Pak? Innova tahun 2012. Sudah grand, ya. Sudah grand ah. Innova ya yang sudah facelift-nya ya. Iya, ya. Oke, untuk unit ini manual matic. Manual. Manual bensin ya? Bensin. Bensin. Oke, untuk kilometernya di untuk kilometernya di berapa, Pak? Kilometernya di seratus an 140 Seratus iya, ya. Rekor. Oke untuk tahun segitu masih rekomendasi banget teman-teman iya. untuk kilometernya. Oke untuk unit ini pajaknya gimana pak? Pajaknya hidup. hidup. Alamatnya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, pajak hidup kaleng juga panjang teman-teman. Panjang ya. Oke tuh harga cashnya nih. Harga cashnya murah, satu 158. delapan nah, orang-orang di atas 160. Nah. Nah, ini sudah murah banget, teman-teman. Nah. Walaupun sudah murah karena ini namanya showroomnya nego. Nego Mobil Indo. bisa dinego di tempat. Pasti bisa nego di tempat. Oke, okay, teman-teman, yang mau cash kredit juga tentunya bisa, Pak. Ini Bisa. Untuk, untuk kreditnya berapa sih? Untuk kreditnya DP minimum sekitar 15 sampai 17 sampai 17 ya. ya 17 lebih amannya 20 lebih ya. aman 20 nanti untuk data-data dibantu bantu-bantu ya? oke jadi. nah teman-teman selain Innova di dalam juga ada dua unit lagi Oke teman-teman selain Innova di sini ada Daihatsu Grand Max ya Pak ya Grand Max tahun berapa Pak tahun 2010 2010 CC13 kan, ya? 1300cc yeah. oke untuk pajaknya gimana untuk pajaknya Hidup. Hidup 4B, Ganjil Jakarta Timur ya. Iya. Oke, untuk kilometernya di kilometernya masih di atas 100 ini. Di atas 100 yang iya. penting rekor ya? Rekor, rekor. dari dahatsu hmm. Oke, yang mau cash ini berapa, Pak? Ini harga cash 75, masih bisa nego. 75 masih bisa nego. Oh, iya. Nah, teman-teman yang ingin nego-nego kepada Pak Sofi, bisa hubungin Pak Sofi ya, untuk yeah. nomor saya hasilkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Yeah. Selain itu, teman-teman juga bisa cross-check langsung ya, ke Nego Mobilindo yeah. di daerah pasar pemis, nanti untuk alamannya saya hasilkan di deskripsi video ini, teman-teman. Ini, untuk unit ini, yang mau kredit DP berapa, Pak? DP minimum 10 bisa. 10 bisa? Bisa. Nah, teman-teman, yang mau berniaga juga bisa ini ya, yang mau aku takut barang bisa ya, Pak, ya. Bisa. Semi-blend pen atau semi- bisa angkut-angkut barang. Iya, Nah, selain daya Granat di sini ada DP lagi, ya, Pak. Iya, Daihatsu Granat tahun 2013. 2013, 4B, genap B. Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Artinya gimana? A, pajak hidup ini hidup. udah ada AC-nya ya. Sudah AC, oke. Okay. Untuk kilometeran di? Kilometer masih di atas 100 masih. Di atas 100. Iya. Masih worth it lah ya. Worth it, lah. Kelas umur? segini ya. untuk harga cashnya berapa Pak? harga cashnya 85 masih bisa nego 85 masih bisa nego ya. yang mau kredit kredit dp10 bisa 10 masuk ya masuk yang penting data-data teman-teman aman, aman nanti bisa dikondisikan ya Pak ya, ya. Benar. Ah. nah itu tadi informasi lengkap dari mobil-mobil yang ada di nego mobil indo teman-teman yang lagi ingin cari mobil-mobil bekas berkualitas bisa hubungin Pak Supri atau teman-teman juga bisa pesan-pesan mobil ya Pak ya? Bisa, bisa. Selagi serius, yang penting titip 1 juta bisa dicarikan mobil ya Pak ya? Bisa, bisa. Nah selain lagi serius ya Pak yeah. ya? Selain mobil-mobil di sini, teman-teman juga bisa tanya-tanya mobil yang lain. Nah, Oke, okay? demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di Mobilindo atau Neko Mobilindo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, makasih Pak. Masa, masa, maka. hmm.